Music sama loh. Lokasinya gampang banget dari arah lo menuju sebelum SPTU Guys, tempat yang gue bilang tadi namanya pecel ayam sambal gue. Lokasinya di Jalan Raya Cinere, dari arah Remo sebelah kiri sebelum SPBU Cinere. Let's go! Ini dia guys, makanan yang sangat enak di daerah Cinere, pecel ayam sambal. Sambal gue. Sambal gue Sini menunya ada Ada ayam Ada Bebek Ada sate ampela, tahu tempe Dan ada juga ayam bakar Wah Informasi setiap hari kami tutup Jadi buat kalian yang mau kesini dalam hari Kamis ya guys temuk yes. terus itu makanan takut temuk ya ini guys sambalnya yang bikin sana terus, sambalnya sambal curi pokoknya mantap hari makan Oh say. mampet tambangnya kerja sendiri you Karena ayamnya juga garing tapi gak keras Kalian harus coba Jadi, Google, Google, sudah ada di Guys, sampai video kita. Thank you for Jangan lupa subscribe like video Kalian mau buat video kita yang sudah Bisa kasih komen langsung di kolom komentar. Komen, see you next video.